Woi Bapak guys. <laughs> Deh satu guys. Woi oh, ya, baung nih guys. Hmm. Kan? Olontok oh, bukan baung, olontok namanya nih, Om. Olontok. Hmm? lepas dia. makan nih Om. Tangan kosong. <laughs> Luar biasa. Mahal nih <tangan>. tuh. Luar biasa. Hmm, dapat lagi. Mantap. <tang>. Dapat lagi, guys. Ah, ini lontok lagi nih, guys. <tang>. Eh, nah, ini serius, okay guys. Sesi malam ini, sesi menangkap ikan dengan tangan kosong, nih, guys. Ini butuh keahlian khusus ini untuk menangkap ikan dengan tangan kosong, nih. Eh, itu banyak di tengah, tuh. Tuh, pem, tuh, melayang-layang, tuh. Oh. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Diraga Channel Ini bagian kedua kita di campground Sungai Gelombang nih guys Kita langsung ke acara makan-makannya nih guys Bergabung dengan kawan-kawan yang pakai sepeda motor tadi nih Ramelah ada 20, 27 orang ya? Oke okay. Makan kita gokil nih, pakai ayam, nasi gorengnya pakai datar, telur nikmat guys nah ini kawan-kawan tadi yang pakai motor siapa namanya om? Aldi om Aldi, Aldi gak tahir Gimana ah. jadi? oke okay guys ya nanti lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya oke hey guys Sesi malam ini, sesi menangkap ikan dengan tangan kosong nih guys. Ini butuh keahlian khusus ini untuk menangkap ikan dengan tangan kosong nih. Sekolahnya 25 tahun harus bisa nangkap kayak gini nih. layan sini nih. Udah lama di sini om ya? Kegiatan kayak gini om? 5 tahun om. Oh, mantap lah ilmu om tinggi betul. Eh, udah guys. Bawang. Langsung... <SILENCIO> bawang oh, <bahong> nih, guys. <SILENCIO> kan? Olontok oh, bukan bawang, tuh lontok namanya ini, Om. Ini di Cina mahal, eh. serius. Huh? Eh, lepas dia. makan ya, Om? Makan bisa. Tak? Bisa enggak enggak, bisa enggak. Enggak, enggak. Enggak. ikan kok kok. Kurap butawar tuh mah. Iya, kuraputawar -kura. kura butawar kura kalau. Kura kok kok apa, Den? Biarlah. Tekira. Mana dia? Pusko. Udah mati. Ikan lontok kalau lo orang apa bilang? Mahal nih tuh. Mahal. Masuk Galeng. Masuk dong. Uh. Lontok nih guys. Lontok, lah. Tangan kosong. <laughs> Luar biasa. Memang orang andalas nih guys. Tangan <tuh> kosong. Awak salah Bang. Oh iya iya gua harus menyonsong ayi Pak. Taruh ayi di bawah kan. Eh itu banyak di tengah tuh. Loh. Kecil ya. Tuh pem tuh melayang-layang tu, oh, um. <tuh, <tuh, <yang liru. Mana>? tuh. Oh. Nih. Oh. Ada paling Rumput. Mana? Wah, ini enak nih goreng masih Goreng capu itu minyak itu ada hmm, mantap nih luar biasa, hmm, dapat lagi mantap susah ini guys butuh keahlian khusus. Boleh nanti kita masuk trans tuju ya om. Ini acara si balang, balang lah om. Bapak petualang. Om kan dah bapak bapak. Itu tadi siapa? masa ngetis, oh, ini banyak. tadi kan, ikan, ikannya pasti kecil, kecil, tapi nanti kalau udah banyak kan jadi banyak. Coba lagi guys, ah ini lontok lagi nih guys, eh dagingnya ini serius, kawan serius, kita mau serius, aku tidak pernah nengok orang kayak gini ini di Indonesia. Boleh saya orbitkan nanti Om ya? <tuh -tuh. <tuh -tuh. Lontok kalau masih siap banyak kok Bang? Ramai kan? Bang. Ramai ah, kan? Kerapu tidak jadi dulu Di apa? Istana Sayap Laluan? Kadang-kadang itu Kerapu Yartawar Ramai oh Bikulang ya? Ya, jam-jam lima sih kalau itu Pak Maksudnya dia tidak ditaluk kan? Ya Cari kegiatan meriliko kan? <S3�ra> eh basah waktu itu tuh? Kayak mana cara bikin api kayak ini nih Om? Pakai air Om. Wah, terpercaya mm. kan? Tidak terpercaya. Tinggi ilmu Om nih ya. Pakai air nih guys, yeah. Yeah. bikin mm. api kayak gini ya. Jangan salah. Api dia makan. Gas gas gas lagi tuh malam nih guys ya kan guys? oke okay guys, keren guys kita ulang-ulang terus yang kayak gini nih guys kayak rugi guys? ini uh, orang tua kami nih guys udah tua dia nih lalat tengah itu kok hilang-hilang ini saudaranya Rizal Karim nih Ma Hitam, admin, admin, om admin, ya admin, nih, Korlap tuh korlap. korlap kami <laughs> nih guys. Dulu dia tukang upload, sepeda upload, upload, upload, lah. <laughs> <mulia> om. Ya om. Panas om ya. Panas panas upload, upload, upload, upload, upload, upload, upload, upload, upload, bikin kayak gini marah orang. Ah ini lagi bikin prakarya juga nih guys. Membik nyayur nyayur. Ah mau nyayur dia katanya. Bawa Nyayur. baru ]ruf. nyampe buka, nih. Story. Story nah. itu <laughs> <sel> ya. <tuk> <tuk <tutup> Oke guys, ini tanggapan tadi nih guys. Langsung kita gas. Eh, Nanti kita makan. So ini penjual ikan kita nih, sangat semangat mana tuh? di Ini yang nangkap ikan tadi kayak mana caranya tuh? Om? Ada. Ajarin. Apa baca baca berapa baris? Empat tiga empat baris. Ngomong bahasa Minang pun boleh lah nanti aku bikin translate nya kalau susah bahasa Indonesia. Kenapa, Bu? Teman-teman depan kamera, jago nih, guys! Jadi, jadi durian party lagi nih guys bisa belah durian om? bisa om <tuk> <tuk> nih guys ini namanya durian bangkinang karena kita lagi di bangkinang rumah mini, rumah mini kita nih guys lumayan lah buat sendiri Tenda minimalis Oke okay guys, kita mau istirahat udah jam satu pagi nih, jadi kita mau mencoba tidur dulu nih kan. Kebetulan lagi gerimis juga nih, besok kita sambung pagi ya. Bobok lagi om? Bobok kita lagi om. Nah, bobok kita lagi. Besok kita gas lagi. Oh. Dengar apa kita dengar? Kan bukan nama saja yang dengar. Ayo lah ngomonglah. Cepat lah ngomonglah. Jadi pas nyampe di puncak PP itu. Jadi. Jadi lawan nama. Jadi gimana sih itu gimana? Jadi gini, Om. Pertama-tama, buka dulu bungkusnya. Buka dulu bungkusnya. Siap-siap, Om dia pegang-pegang, dilihat dulu ya mari saya mau makan <tus> om okay. dia ngomong aja kan aku dada apa itu dada? kamu ngomonglah gaya tuh nge-vlog itu aku mau nge-vlog lebih parah lagi kalau <tus> <tus> itu lebih parah lagi tuh guys dapet <tus> <SILENCIO> ya, gua kok ya. Boleh saja guys ya. Boleh. Boleh benar dong, kak, kak. ya. Ayolah nanti kita cari yang bahasa Indonesianya nanti lagi. Ya, <SILENCIO> sama Omaris aja nanti, Op. Oh, iya, Omaris bagus bahasa Indonesianya itu. Omaris lagi sungkah dia, Op. Sungkah <SILENCIO> ya. Sungkah itu adalah makan. Ya, run mandong. Kok Oke okay guys, usai sudah trip kita kali ini dengan Goes ke Sungai Gelombang Dengan backcam ya, dan ditemani dengan kawan-kawan pemotor nih Oke okay ya, sampai jumpa di next trip Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe See you, See you.